Real Madrid dilaporkan ingin mengontrak Cesar Azpilicueta dari Chelsea di jendela transfer Januari. Menurut outlet Spanyol Football Total, Cesar Azpilicueta adalah subjek yang menarik dari Real Madrid. Juara bertahan La Liga ingin mengontrak Kapten Chelsea di jendela transfer Januari. Dan mereka siap menawarkan 10 juta euro untuk mengamankan jasa back Spanyol tersebut. Cesar Azpilicueta telah mengukir warisan abadi di Chelsea sejak tiba dari Marseille lebih dari satu dekade lalu. Pemain Spanyol itu telah mengulang setiap peran defensif untuk tim London Barat. Dan sejak kepergian Gary Cahill, back veteran itu menjabat sebagai kapten klub Chelsea. Tapi Azpilicueta telah jatuh dari urutan pemain kunci dalam dua musim terakhir karena level performanya yang menurun. Pemain berusia 33 tahun itu menjadi starter kurang dari setengah dari 21 pertandingan yang dimainkan Chelsea musim ini. Tapi dia tetap menjadi sosok yang dicari di pasar, dengan Real Madrid tertarik untuk pindah di bulan Januari. Carlo Ancelotti saat ini memiliki tiga bek kanan yang siap membantu. Tapi Alvaro Odriozola tidak disukai oleh ahli taktik Italia dan mungkin meninggalkan Real Madrid pada bulan Januari. Pemain Spanyol itu menjadi incaran Juventus. Sementara itu, level performa Lucas Vazquez semakin berkurang musim ini. Selain itu, dengan Dani Carvajal yang panas dan dingin, Real Madrid mungkin mendapat manfaat dari menambah persaingan. Aspili Cueta dengan demikian muncul sebagai opsi yang layak dipertimbangkan untuk Los Blancos. Dan menurut Football Total, Juara bertahan La Liga itu siap menawarkan 10 juta euro untuk mengontrak back Chelsea tersebut. 10 juta euro tampaknya merupakan harga yang wajar untuk seorang pemain yang mengalami penurunan, dan Chelsea mungkin mendapat keuntungan dari pengembalian jumlah tersebut untuk Aspili Cueta. Akan menarik untuk melihat apakah The Blues merekrut bek kanan terlebih dahulu sebelum berpisah dengan pemain berusia 33 tahun itu pada Januari. Tahun depan, mantan manajer Chelsea tertarik tukangi Real Madrid. Mantan manajer Chelsea, Thomas Tuchel, melaporkan siap menukangi Real Madrid di tahun depan. Sosok asal Jerman dirumorkan siap kembali turun gunung ke sisi lapangan. Sejak musim lalu, posisi Carlo Ancelotti bersama Real Madrid bisa dibilang lumayan aman. Dalam periode keduanya menukangi klub, manajer asal Italia sukses mengepak Liga Champions, La Liga, dan Piala Super Spanyol. Namun, sosok yang sudah mulai berlatih sejak 1992 sempat buka suara, bakal menjalani masa pensiun pasca kontraknya dengan Real Madrid selesai. Ia masih memiliki masa bakti hingga 2024 mendatang dalam kontraknya saat ini. Madrid bisa saja ambil ancang-ancang untuk mencari suksesor yang sepadan. Di sisi lain, Sport Sportbills mengklaim jika Thomas Tuchel siap kembali melatih pada 2023 mendatang. Ada beberapa klub yang mungkin menjadi tujuan karir manajerialnya selanjutnya seperti Barcelona, Juventus dan Real Madrid. Dari sisi prestasi, Tuchel bisa dibilang merupakan manajer yang syarat prestasi. Meski dirinya baru saja didepak dari Chelsea beberapa pekan pasca bursa musim panas musim ini ditutup, berbagai gelar pernah ia persembahkan bagi tim asalan dan barat. Ia sempat mengantarkan The Blues memenangkan Liga Champions, Piala Super Eropa dan Piala Dunia antar klub. Dalam 18 bulan pemulihan di London, ia pernah hantarkan tim mendulang lima final. Selain itu, ia juga lumayan berpesta saat masih menukangi berusia Dortmund dan PSG. Martinez sebut ini bakal jadi piala dunia terakhir Eden Hazard. Pelatih Belgia Roberto Martinez mengatakan ini kemungkinan akan menjadi piala dunia terakhir bagi penyerang Real Madrid Eden Hazard. Itu normal, alami. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan turnamen terakhir mereka, tetapi di atas usia 30 tahun, Anda sudah mulai menghargai turnamen yang ada di depan. Saya tidak tahu apakah itu akan terjadi dengan Eden. Beberapa pemain telah menyatakan bahwa setelah piala dunia, dia akan fokus pada karirnya di level klub, katanya. Itulah mengapa Anda harus menghadapi Qatar seolah-olah itu adalah turnamen terakhir bagi semua orang. Ini adalah cara untuk menikmatinya secara maksimal. Martinez kemudian membahas mengenai masalah yang sedang dialami Eden Hazard selama 3 tahun memperkuat Real Madrid. Eden sebelumnya kesakitan dan tidak bebas. Dia mengalami cedera yang membuatnya tidak nyaman. Sekarang dia bisa mengubah ritmenya dan keluar ke kanan dan kiri hidup satu lawan satu yang merupakan kebajikan besarnya. Disitulah perbedaan besar adalah, ini adalah keuntungan, katanya. kurangnya menit bermain selalu menjadi masalah, tidak hanya untuk Eden, tapi untuk setiap pemain yang tidak seimbang berdasarkan apa yang dia lakukan dengan bola. Kualitas Eden dan pengalamannya juga dihargai, perannya apa yang dia bawa ke ruang ganti. Hal yang sama tidak memiliki ritme pertandingan atau kompetisi, tapi kami juga mencari nilai-nilai lain yang bisa dia berikan kepada kami, ujarnya. Iden harus diberi kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri untuk berkembang di area lapangan, di mana ia bisa membuat perbedaan. Izinkan dia untuk bersaing dengan kegembiraan yang selalu dia tunjukkan di lapangan. Real Madrid Incar Adrian Rabiot Musim Dingin Mendatang Kabar menarik datang dari spot Real Madrid, di mana mereka dikabarkan mengincar jasa dari gelandang Juventus, yaitu Adrian Rabiot. Real Madrid sendiri sebenarnya sempat menyatakan apabila mereka tak akan mendatangkan pemain baru musim ini. Akan tetapi sepertinya keputusan raksasa La Liga tersebut berubah dalam waktu dekat ini. Dilansir dari Calcio Mercato Web, Real Madrid mempertimbangkan untuk Michael Rabiot pada musim dingin mendatang dengan harapan bisa memberikan tambahan kekuatan untuk memenangkan kompetisi La Liga. Perken menjadi pilihan dari pelatih Real Madrid sendiri, yaitu Carlo Ancelotti. Sang pelatih dikabarkan tertarik dan juga menyukai performa dari Rebiot sejak ia masih bermain di PSG. Di sisi lain, kontrak Rebiot sendiri akan segera kedeluarsa pada musim panas mendatang. Dan dengan kemungkinan dari sang gelandang untuk tak memperbarui kontraknya, maka Juventus pasti akan mencoba untuk menguangkan sang gelandang selagi ia masih memiliki kontrak. Untuk harga sendiri dikabarkan apabila Juventus akan menjual gelandangnya tersebut dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu sebesar 20 juta euro saja.